Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di Agripolis Channel kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem budidaya sederhana Yang saya lakukan di kolam terpal milik saya Yaitu budidaya ikan nila Dengan sistem yang sangat sederhana namun cukup efektif Ayo rekan-rekan kita simak selanjutnya Ini Be beberapa unik kolam pal milik saya yang berisi ikan nila. Sistem yang saya gunakan disini menggunakan sistem air mengalir atau water flow dengan menggunakan tambahan bantuan dari aerator. Jadi masing-masing kolam satu kali 24 jam teraliri oleh air sumber air kebetulan di daerah saya sumber airnya banyak jadi saya menggunakan dari sumur dengan menggunakan pompa sunsun 3800 liter nah, sumber sunsunnya dengan luat sangat ringan yaitu, cuman 25 watt, jadi selama 1 kali 24 jam, hemat energi. Nah, hemat energi, jadi 1 kali 24 jam air ini, air kolamnya, median, air, keluar Lalu, pipa pembuangan atau pipa kontrol yang berada di belakang. Jadi, air tetap terjaga, kadar do-nya tetap baik, sistemnya nah, ini kenilang. koron terpal dua kali empat berharapkan sekalian dengan tinggi tinggian kolam 75 cm gunakan air 60 puluh, berharapkan sekalian ini satu kolamnya saya isi 250 ekor nah, berharapkan sekalian makannya tinggi tinggi 3 bulan, kurang lebih tiga bulan betul -betul. sudah ada yang beberapa yang disortir dipanen bobot antara 200 gram cukup sederhana sistem yang dipakai tidak perlu menggunakan probiotik segala macam menaikkan lahap pertumbuhan lumayan silakan rekan-rekan yang ingin mencobanya dengan menggunakan sistem water flow bila mana di daerah rekan-rekan air cukup banyak namun kalaupun air tidak banyak saya rasa bisa rekan-rekan karena kita menggunakan pompa kecil hanya 3800 liter per jam dengan watt hanya 25 watt menggunakan pompa merek Resun GTP 3800 kemudian aerator menggunakan aerator Resun LP60 untuk empat kolam, sekian saja dari saya rekan-rekan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian untuk mengembangkan sistem budidaya ikan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.